<tik> <tik> Alhamdulillah, akhirnya beres juga. <tik> Bisa mainan dan pakaiannya masuk kardus semua. Iyalah, kan mau kita antar ke rumah yatim piatu kamu kemana aja sih Ra? Iya, Rara bingung. mau kasih apa ya? Hmm. Oh ya boneka. Maaf ya Bani, Uma bilang kalau mau berbagi harus yang bagus. Benikan boneka, boneka kesukaan Rara pasti bagus. Huh? Ingat ya, jangan sampai ada pakaian robek atau mainan yang rusak huh? Bunda dan keluarga terima kasih sekali atas bantuannya Semoga ini menjadi pahala ya bunda Insya Allah, kita bisa ketemu lagi ya Bu Amin Amin Terima kasih untuk doanya Bu Kami pamit ya hmm, Rara mana sih? Oh iya, coba Nusa cari Eh Nusa, kaget Rara